Ayo ngomong something, say something. Enggak, aku belum bikin intro. Nggak. Jadi hari ini kita di kuliahan karena hari ini hari dimana aku ada kelas dong <laughs> Enak ya? Iya dong. Beda tahun keempat bedalah. Baru sempat bikin soalnya. Tapi <laughs> hmm. so, ini minggu ketiga kita kuliah. Terus Lihat kampusnya. Belum sih dan gak akan sibuk sih Oh. Enggak, hmm. kan guru gak ngerti. ya Iya, makanya tadi aku minum, nah, buat ya ya. gitu ya. Atau apa? Apa? Atau dia belajar. Oh iya, eh iya. Cuma oh. ya, Bisa kan? Cuman uh. mungkin kayak kita kayak <laughs> <Cuman> kita. <laughs> kayak aku. <tuk> <tuk> Uh, visual communication and this is introduction to communication and design ini judulnya social distancing ini Alright, this shouldn't um, <laughs> di <and laughs> so, gonna... memang orang ini tuh aneh. <laughs> <laughs> ya, aku tentuin punya aku deh, guys. Oke, well, oke. Okay, okay. <laughs> ah, cepetan deh. Oh, ah, iya, turun, turun. Ayo, air rop. Keburu gak sih? Keburu. Masih setengah jam kok. Hah? Setengah jam? Hmm. Ini jam berapa? 10 lepas. Tapi gedung, ini estetik tau. Ah. Ah. Kemana pula? Itu, atas sih tuh loh. Jadi ini jembatannya, guys. Menuju hellhole nomor 2. Iya. Yeah. <laughs> Kameramen. Ini kayak kelihatannya beda gedung, ya padahal. Iya. Yeah. Tapi di tengahnya kayak ada blitz. Gua maaf. <laughs> Welcome to... International College Building. Ya, yang, <laughs> <laughs> yeah, yang kayak masa yang mendingan gitu. Eh? Tinggi, tinggi nggak? Enggak sih ada kelasnya. Enggak sama. Nggak oh, iya. tahu mereka ngambil kelas apa tuh? Hah? Nggak tahu mereka ngambil kelas apa aku? Karirul. <tuk> Jadi kita kemana nih? Sampai 15 Oke enggak Mereka kelihatannya santuy Ya tapi otw ya. Tau mereka mau makan, Udah makan ya, kan? Jadi ini adalah kantin yang mahal <laughs> Rotinya 20000 Duduk dulu, duduk dulu, saya duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu. Kenapa duduknya depan-depan deh. Nggak <tuk> ada yang belakang. Udah lah, udah lah, yuk. <tuk> Kayak dingin gitu Cucu banget Enak Katanya sih kayak gado-gado hmm. Hmm. Yeah. Oke okay, ini harus didap Jadi isinya itu mie Terus ada wortel Terus habis itu ada ham Ada timun juga Terus ada jagung dan kalau misalnya beli itu nanti ditambahin saus kacang. Nah, terus nanti tinggal diaduk sendiri. Gak kedengeran juga kalau ngomong. Ini roti. <laughs> Ini sih ada daging sapi sama keju. Berapa harganya? 40. 20.000. <laughs> Mahal. <laughs> <laughs> So that's why I think this is a simple method, but quite useful method for us to use. Because as I mentioned, all the events, none of them are unique. Even you have the same kind of festival happening every year. The audience are different, the venue may be different, the date may be different, the weather may be different. There are a lot of has go through all the possible risks. Jadi, dia so has lebih up more jam. Jam empatan, setengah lima itu waktunya pulang. Jadi, balik ke tempat bis, terus langsung jalan pulang. Perjalanannya itu sekitar 30 menit sampai 45 menit. Tapi, aku selalu merasa pulangnya itu selalu lebih lama daripada pas pergi. Pas pergi kayak berasa cepat, tapi pas pulang kayak sejam lebih gitu. It's currently 5.26 And masih harus jalan 5 menit sampai rumah. Ya sebenarnya sih nggak gimana-gimana banget sih, cuman karena jalan jadi rasanya jauh. Ya, yeah, apparently itu seharian dari jam 8 tadi berangkat sampai sekarang 5.30 pulang lagi seharian. Tuh, oh my god, bukan apa itu. So, I think I will add the video here. Thank you guys for following me with my school day. And if you like this video, please don't forget to like and subscribe. And see you next time. Bye!